Mari, mari santai malam kalian saat ini Bang mimin yang akan menyuduhkan info-info menarik Dan pasti kabar spesial bahagia dari idola kesengan kita Di kabar pertama persahabat Kita awali dengan postingannya Bang Aldi Foto persahabatnya Yang mengunggah potret Momen yang sangat bahagia sekali Foto pernikahan Leslie dan Rizky Vilar Ini Masya Allah Melihat senyum dari keduanya Membuat kita senang dan bahagia Alhamdulillah persahabatnya Masya Allah Kembali di oleh Aldi Foto, kita bangga punya idola seperti Les dan Bilar yang selalu menyuguhkan kebahagiaan, yang selalu memberikan kejutan, yang pastinya mereka dua-duanya orang baik. Mudah-mudahan sehat, rumah tangganya rukun, sakinah mawadah warahmah dan semoga bersahabat. Selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kemudian juga bersahabat di kolom komentar begitu banyak tanggapan dan respon yang sangat positif, diantaranya dari akun Rosita suka sekali dengan mereka, sama was selalu amin masya Allah. Ada juga bersahabat tanggapan lain dari akun Bilesfat mengatakan Bismillah jodoh Jannah, amin ya alamin begitu banyak doa baik. Begitu banyak support dan dukungan untuk Lesla Mudah-mudahan doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Kemudian, persahabat kita simpan juga di postingannya Kanova lima jam yang lalu. Mengunggah kembali video yang diposting oleh Papa B. Memperlihatkan Abang El ini lagi diajarin bernyanyi oleh Papa sama Bundanya. Namun, di sini juga persahabat ya Kanova mengatakan, Semoga kita bisa ketemu langsung ya Al-Fatih, katanya Tuhan. Masya Allah, mudah-mudahan ya bisa bertemu langsung dengan Kak Nova. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Semoga keluarga besar kembali rukun dan bahagia. Amin. Itulah harapan kita semuanya. Berikutnya juga, bersahabat kita lihat di postingan terbarunya Merwah FC. Di sini ada postingan percakapan pesan grup. Bersahabat ya, ada Bapak B, ada Bang Teku Wisnu. Ini masya Allah, persahabat ya. Persiapan, Papa Bilar, beserta tim untuk tentunya melaksanakan agenda rutinitas. Persahabatnya bermain sepak bola sambil kajian. Nggak sabar, insya Allah jumpa secepatnya. Itu yang disampaikan oleh admin Marwah MC. Mudah-mudahan persahabat secepatnya ya tentunya agendanya dilaksanakan kembali. Mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap konsisten untuk Bapak B bergabung bersama tim Marwa. Selain olahraga, kajian ilmu, agama pun didapat. Alhamdulillah bergabung dengan orang-orang baik, orang-orang yang saleh. Amin. Kemudian juga berselabat berikutnya kita lihat di postingan salah satu fanbase ada kalimat yang diunggah di sini kalimatnya, ngefans kok ngatur-ngatur idolanya. Jangan main sama ini, jangan berteman sama ini, lucu banget ya. Ikut campur terlalu dalam juga nggak baik. Ngasih pendapat boleh, tapi keseringan juga nggak baik. Katanya, persahabat kita lihat kalimat caption ditulis oleh akun abang skor L. Makanya, kadang idolanya private banget karena ya kayak gitu, banyak ngatur, banyak maunya. Katanya, persahabat tinggal menuai banyak beragam komentar juga, diantaranya dari kunyuni tanur underscore jopi underscore richard underscore n underscore olay di situ mengatakan, faham ada yang sok-sokan ngatur-ngatur jangan ma inilah jangan selatur rahmi ma itulah kadang ada yang nyinyir-nyinyir komennya ngerendahin banget teman atau kawan selatur rahmi mereka kadang aneh itu fans apa siapa sombong amat sok ngatur-ngatur Herman katanya tuh ada juga tanggapan dari anti 94 Sebaiknya kita sebagai fans cukup mendoakan saja Yang baik-baik, dia berteman sama siapa aja itu urusan mereka Jangan terlalu ikut campur, tuh persahabat Kita sebagai fans yang baik, doakan support dan dukung yang terbaik Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Semangat untuk warga Konoha mudah makin kompak makin solid ya untuk men-support Leslar karena dukungan dibutuhkan banget untuk Bunda Lesti di ajang SCTV Music World 2023 voting di aplikasi video tinggal 10 hari lagi persahabat, yuk dukung penyanyi favoritmu, Bunda Lesti tentunya harus didukung Bismillah, mudah-mudahan bisa memborong tiga piala sekaligus di ajang SCTV Music World 2023. Amin. Dan mudah-mudahan juga bersahabat kita mendapatkan judukan vitamin terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.